Benzema sebut Messi layak jadi pemain terbaik FIFA Messi mengalahkan persaingan dari rekan setimnya Kylian Mbappe dan pemain Real Madrid Karim Benzema untuk menerima penghargaan tersebut pada upacara hari Senin di Paris. Penghargaan tersebut mencakup periode antara awal musim 2021-2022 hingga akhir Piala Dunia yang membuat Messi mengakhiri penantian 36 tahun Argentina untuk memenangkan kompetisi. Mantan superstar Barcelona Messi mengklaim penghargaan golden ball di Qatar yang diberikan kepada pemain terbaik turnamen setelah mencetak tujuh gol dan membuat tiga assist. Sepuluh keterlibatan gol langsung itu diimbangi oleh Mbappe yang finish sebagai pencetak gol terbanyak tetapi itu tidak cukup untuk membuat penyerang Perancis itu memenangkan penghargaan FIFA terbaik pertamanya. Messi membuat awal yang lambat untuk hidup di PSG dengan standar tinggi pribadinya, mencetak 11 gol dengan membuat 14 assist dalam 34 pertandingan dalam musim perdananya di Paris Saint Germain. Namun, pemain berusia 35 tahun yang juga telah memenangkan rekor 7 dalam senior menyamai angka tersebut dalam 18 pertandingan pertamanya musim ini menjelang Piala Dunia. Messi, yang sebelumnya memenangkan penghargaan FIFA terbaik pada 2019, bergabung dengan Cristiano Ronaldo dan Robert Lewandowski sebagai pemenang dua kali, juga finish sebagai runner-up tiga kali. Safi panik tak bisa jauhi poin dari Real Madrid. Barcelona tidak menyangka akan kalah dari Almeria di La Liga. Barcelona pun gagal melebarkan jarak dengan Real Madrid di Klasemen Liga Spanyol. Barcelona tandang ke markas tim papan bawah, Almeria di pekan ke-23 La Liga. Bertanding di Estadio de los Juegos Mediteraneo, Senin 27 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Blaugrana secara mengejutkan kalah 0-1. Padahal pertandingan tersebut menghadirkan peluang bagi Barcelona untuk melebarkan jarak dari Real Madrid menjadi 10 poin. Sebab sehari di sebelumnya, Madrid diganjal Atletico Madrid dengan skor satu sama. Kini, selisih antara Barcelona dan Madrid di klasemen Liga Spanyol tetap di angka 7. Barcelona mengumpulkan 59 poin di susur Madrid dengan 52 poin. Kami sangat kecewa. Kami punya peluang untuk unggul 10 poin. Sekarang masih 7 poin, tapi kami tidak menyangka akan kalah di pertandingan ini. Ujar gelandang Barcelona Frankie de Jong kepada Movistar. Mereka sangat bagus dalam bertahan. Kami banyak mengumpan silang khususnya di babak kedua, tapi mereka bertahan dengan baik. Kami harus menyerang dengan lebih baik dan menciptakan lebih banyak ancaman. Kini, jarak poin Barcelona dengan Real Madrid selaku pesaing terdekatnya masih tetap dengan selisih 7 angka. Barcelona mengoleksi 59 poin dari 23 laga, sementara Real Madrid masih mengumpulkan 52 angka dengan jumlah laga yang sama. Dengan menyisakan 15 laga sisa musim ini, ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk Real Madrid dapat mengejar poin Barcelona. Berkaca dari hal tersebut sudah selayaknya bagi Real Madrid agar tak mengibarkan bendera putih alias menyerah dalam mengejar gelar Liga Spanyol musim ini. Encelotti tolak mundur dari perburuan gelandang juara La Liga 2022-2023. Hanya meraih hasil imbang satu sama kontra Atletico Madrid, Real Madrid sepertinya nampak mustahil untuk mempertahankan gelar juara La Liga di musim 2022-2023 setelah Barcelona yang terus menjaga momentum kemenangan. Walau Los Blancos dianggap akan mendapatkan misi mustahil dalam menjuarai trofi La Liga, karena Ancelotti tetap tidak putus asa dan menegaskan bahwa masih berusaha semaksimal mungkin untuk terus berjuang sampai akhir musim. Perjuangan ini lebih rumit, namun itu bukanlah akhir bagi kami untuk berjuang dalam meraih gelar juara, ujar Encelotti dikutip dari Football Spanya. Real Madrid harus berjuang sampai akhir dan lihat apa yang terjadi, tutupnya. Saat ini, tim ibu kota Spanyol juga masih berkesempatan untuk menjuarai kompetisi lain seperti Copa del Rey dan Liga Champions. Savi juga menyebut bahwa Real Madrid tidak boleh dicoret dari perburuan gelar juara La Liga musim 2022-2023. Ia menyebut El Real lebih dari sekedar sanggup untuk bangkit dan menyalip perolehan poin Barcelona. Kita tidak boleh lengah, yang kami hadapi adalah Madrid dan mereka sanggup mengalahkan tim manapun, sambung Sevi. Kita juga tahu bahwa di La Liga ada banyak kisah di mana tim-tim mampu bangkit dan mengejar ketertinggalan, jadi kami harus menghindari itu semua, ia menadaskan. Tolak Alvaro, Barcelona buang kesempatan dapat emas Spanyol Barcelona dilaporkan menolak kesempatan untuk mengontrak penyerang muda Alvaro Rodriguez sebelum pindah ke Real Madrid pada musim panas 2020. Pemain berusia 18 tahun itu menghabiskan 5 tahun bersama Girona antara 2015 dan 2020 sebelum tiba di Real Madrid, dan ia telah tampil tiga kali untuk tim utama selama musim 2022-2023. Penyerang itu menjadi berita utama ketika ia keluar dari bangku cadangan untuk mencetak gol penyeimbang timnya dengan hasil imbang satu sama versus Atletico Madrid di La Liga 26 Februari. Rodriguez menyundul sepak pojok Luka Modric ke belakang gawang untuk menyelamatkan Los Blancos dari kekalahan di kandang sendiri. Setelah derby Madrid, pelatih kepala Los Blancos Carlo Ancelotti mengatakan bahwa anak muda itu akan menjadi anggota tetap tim utama musim depan. Untuk musim depan, dia akan berada di tim utama karena dia memiliki kualitas yang dimiliki beberapa pemain lain. Untuk usianya, dia tinggi, kuat, dan sundulan yang tangguh, kata Ancelotti. Di bagian terakhir musim ini, kami akan mengevaluasi apakah kami membutuhkannya yang saya pikir kami lakukan, Kastia atau keduanya. Kami harus menanganinya dengan baik dan raw dan saya akan mendiskusikan apa yang harus dilakukan, tambahnya.